kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi hari ini hari Minggu. San Mori ceritanya. Tumben bangun, bukan bangun sih, bangun pagi. Lebih tepatnya belum tidur saya. Kita San Mori hari ini pakai hoodie baru. Tuh, hoodie baru dan sarung tangan baru juga dari Girti Heroes. Sarung tangannya nyaman. Enak dipakai. Buat ini nih, jadi buat kalian yang nyari jaket, kaos, atau hoodie, atau sarung tangan buat riding, bisa langsung aja cek Instagramnya di DRT Heroes Industry. Atau yang mau buat decal juga bisa, yang mau dekal, dekalnya samaan, kayak siannya bisa langsung cek Instagramnya DRT Heroes Graphics. Nanti link Instagramnya sama saya ditaruh di deskripsi video buat yang mau lihat-lihat jaket atau apa gitu sarung tangannya cakep sih model biru sama kayaknya. Jadi hari ini kita kesan Mori ke daerah Cangar bareng sama SMI Mojosari ketemuannya di daerah Pacet. Ini untuk Bahan hudinya tebel Enak dipakai Dingin, gak panas gitu Terus ini juga di tengahnya ada kantong kaguronya Gak tahu kelihatan gak Ini kantongnya gede ya Kantong kaguronya ini Mau isi powerbank, hp, apa juga jadi Asal jangan isi kenangan aja di dalam <laughs> Masa kenangan di bawah-bawah pagi-pagi kayak gini tuh udaranya masih segar, masih enak. Kalau udah siang mah udah ah udah panas itu mah. Kalau udah siang mah. Nanti daerah di daerah Cangar juga lebih apa lebih dingin udaranya. Apalagi masih pagi kayak gini kan. Eh ini tadi udah nge-record belum sih? Ntar. Oh udah, udah record ternyata. Tapi itunya ke apa kebalik? Jadi ngerekord lagi. Kita Februari ke Cangar, terus habis itu turun ke Malang. Mau ke teman soalnya makan mesin standar. Buat yang nanya, yang masih penasaran pokoknya mah, yang masih penasaran WR irit enggak? Kalau kata saya mah WR irit, paling irit. Kalau menurut saya, kemarin aja itu isi 50.000 full tank per Tamax Turbo itu bisa pulang pergi Malang. Itu juga masih ada sisa dua garis. Terus bawahnya juga kan kayak setan saya mah. Bawahnya nggak pernah pelan. Jadi, jadi ya kalau bawa motor yang ngebut ya udah pasti konsumsi bahan bakarnya pasti lebih boros. Kalau kita bawanya nyantai ya konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nanti lanjut di sana lagi. Kita lanjut lagi. Ini tadi habis benerin apa? Tadi adaptor permit, ada permit kok bisa jatuh itu, loh. Cangar, kalau daerah sini mah daerah Sanmorinya kayak gitu, mah daerah Cangar yang bagus. Kayaknya, kayaknya ada lagi, cuma nggak tahu daerah mana lagi. Pengen jalan-jalan ke pantai, terus pengen ke Bromo lagi. Gimana nanti lah, beresin itu dulu ntar nggak beres beres kalau apa jalan terus mas kapan beresnya kalau tiap hari jalan pengennya ke Bromo sama kamu tapi kamu siapa nggak tahu belum ada yuk kamu yuk ke Bromo yuk ayu sama aku berdua Ayo nanti kita jalan-jalan terus nge-vlog berdua kita bikin vlog kucing Soalnya, para viewers minta vlog kucing. Jadi, hayu temenin aku, kita vlog kucing berdua di Bromo. Ah, romantis, romantis, tai, ganti oli lagi. Kemarin mau ganti oli tapi kesorean jadi tutup Hai Teteh. Teteh, tete. mana ada di sini manggil cewek Teteh. Mbak yang di kalau ada mah di sini ya. Panggilnya tuh Mbak, Mbak. Bukan Teteh. Ntar panggil Teteh kiranya minta teh lagi. Jadi kalau daerah sini itu bukan Teteh lagi, tapi Mbak, terus kalau cowoknya bukan A.A, tapi Mas, tuh. Mas, Mas Arul? Iya. Mas Arul, kosan Morinya sendiri? Nggak ada boncengan? Iya, ini sendiri terus. Emang dari dulu? pap pap ngeri pap Ibu-ibu bawa motor pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap itu kalau ada lubang apa nggak jatuh geri ya lihatnya kayak gitu teh Itu suaminya kemana kok nggak diantarin istrinya udah nyampe daerah pacet macet lapar lapar apaan orang habis makan tadi lapar aja, baru juga makan tadi udah lapar-lapar aja ini perut apa? tong sampah <laughs> nggak bercanda deh gimana sih itu WhatsApp Kita WA si Bang Raijun dulu Raijun, Raijun Raijun Dimana kamu Ternyata si Bang Raijunnya masih nyuci motor Parah Parah Tadi ini bilangnya mah OTW Wah ternyata masih nyuci motor Kita ngapain ya biar nggak gabut Hei eh. Ya. Oh, okay. Yang SMI Mojosari? Okay. Oh iya. Sambil, mas. Yang lain kemana Belum, belum datang. Oh, belum datang? Heeh. di apa-apa? Ke apa Di sini aja apa di situ? Dibas, manut, di situ ada Indomaret kan? Iya. Uh -huh. nanti lewatnya sini siapa? Habib sama, siapa tuh? Lewat mana? Lewat sini tuh Oh, lewat sini. Uh -huh. Oh bebas? Right. nungguin si ini juga nah, terawan mau ngerti bro, Lain diri, bro. No. kok meda meda rencang-rencang teman-teman? iya mas, mobil, barang, kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero ikan-kero nunggu putih mas nunggu merikin apa itu? di sini aja bebas di sini iya mas dipohon canjang toh nge-enten kepedani sampeano berarti sampeano Arul Arul Ngerokok dulu kayaknya enak Hah? Baru nyampe Barusan. Uh, cewek pakai Vespa matic. Kece joy. Daripada lihat. Ya pokoknya senang aja lihat cewek pakai Vespa matic. Bukan Vespa matic doang maksudnya. Lihat cewek pakai motor matic gitu. Kayak Scoopy, cocok kan kalau Scoopy yang bawa cewek. Jadi ngelihatnya tuh kayak gimana gitu, cewek kalem. Ke daerah mana Cangar? Gak tau aku soal sini. Apa? Tahu daerah sini. Gak tau daerah sini di mana, Ded. Langsung. Langsung apa, -apa? apa masih ada? Gak ada. Lanjut Cangar. Sanmori, Mori, akhirnya kita Mori lagi Setelah berapa lama nggak pernah Mori Karena ya itu, bangunnya siang terus Kalau tadi mah belum tidur, bukan pohon pagi Tapi emang belum tidur dari semalam Banjir Ninja 2,5 ban cacing cok Ya tahu ngomong apa, ngomongin mantan kali ya mantan kalau gitu. jadi kangen Bandung gaing mah pengen sakuri di Bandung Bandung apa kabar ya? pengen ke res area gitu. Pengen saat mau Area tujuh di ke bawah car kita bahannya ke, ke bawah jurang ntar uh udah mulai dingin di sini mah uh cakep di sini sudah mulai dingin saudara-saudara suhunya Terang. masih apa segar udaranya jam segini tuh masih bersih lah nggak kayak udara di kota gitu Kali Ini rasain udara paginya cangar, biasanya emang lewat cangar tuh jam-jam siang, jam dua belas, jam 11 Kalau kali ini, rasain udara segarnya Cangar Di pagi hari apa bukan mati sih tadi pas dimatiin ga nggak mau nyala lagi kayaknya mah kepanasan soalnya nge-record dari bawah kan baterainya panas kayaknya mah. tuh enggak tahu sana tuh gunung apa sih karena itu aduh kenapa harus ada pemandangan ini di depan di depan mata air sih Kenapa harus ada pemandangan seperti ini di depan? Ya Allah, ya Allah, nggak ada gitu pemandangan yang lebih bagus sedikit. Udah tahu mau, udah tahu mau bonceng angin, pemandangannya di depan bonceng cewek. Kalau kemarin siang mah, ya waktu lewat tuh ramai bisa di rasinya. gimana anjir muter gimana Ah Tapi sini lanjut ke Malang baru balik panjangan motor, aku oh, <laughs> oh, nanti langsung lanjut malang mas? Ya, apa -apa. Yang nah. keluar, malang. keluar malang baliknya, ngopi -ngopi dulu. iya ngopi dulu, <laughs> pulangnya sorean, mas. ke teman. Uh, yuk jalan, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut mau ke Malang lagi ya. Sampaian pulang? mulai balik Malang dulu Hah? mau foto? takut hujan di bawah enggak enggak pernah mau mantel tiap tiap ya? tiap mau beli tuh suka lupa pas udah hujan baru inget aku duluan ya Lanjut, sekarang kita ke Malang Malang terus nanti baliknya sore Ramenya mah jam segini, jam jam jam 11 ke atas sudah mulai rame. Tadi mah pagi agak-agak sepi. Nah, jam 12 belas saya segini udah apa masih dingin, apalagi pagi. Aduh, kenapa saya harus melihat pemandangan seperti ini lagi? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Udah dua kali ngelihat kayak gini. Tuh. ngeliat ke belakang angin, ngeliat ke bawah nggak ada yang meluk, ah. tuh lihat pacarnya berdiri aja sih masih dipeluk, Lain siapa yang meluk cowo nggak ada yang meluk, angin yang meluk mah yang ada, tuh aduh masalahnya, sayang kita kemana sayang, uh, sayang dingin sayang sayang peluk, oh sayang peluk, sayang dingin peluk dong, iya sayang ini kan aku meluk, ah sayang peluk dong peluk mana ada peluk <tuk> sayang sayang udah makan belum belum sayang ayo kita makan bareng aduh sayang I love you I love you too nasib jomblo nasib jomblo jomblo harus kuat jadi jomblo harus kuat, nggak boleh lemah. Daripada ngeliatin kan, pada kita tersiksa oleh pemandangannya, mending dilewatin aja. Jangan hujan dulu, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan soalnya ini spakbor belakang nggak ada ntar jaket baru kotor kalau hujan mah bahaya hoodie baru bisa kotor soalnya nggak pakai spakbor belakang di bawah hujan tuh orang pada pakai mantel. Ya. Berarti di bawah udah mulai hujan. Tapi tadi nge-WA katanya nggak hujan. Berarti dibohongin aing, Dibohongin sama teman sendiri berarti. Oh, bener Tapi udah mulai panas. Ayo dong matahari keluar. Matahari keluar dong, biar gak hujan. Matahari keluar dong dan mulai gerimis saudara-saudara. Aduh. Oh uh, nyampe. Untung di sini nggak hujan. Berarti tadi temen aing bener. Bener, berarti enggak. apa-apa, bohong. Kirain tadi dibohongin Ternyata bener. Emang cuma tadi hujan dikit di atas sih. Tapi cuma udah berhenti tadi, udah udah reda. Sampai di sininya mah panas. tutup tutut, tutut mana ada suara motor tutut kereta yang ada pak Emon, Emon, Emon, Emon, motor kotor lagi, baru dicuci panas Om ada Emon kah? Hah? Om Emon kah? Kita bentar doang gini, langsung balik nanti jalan-jalan, aduh jalan. hanya baru juga dicuci udah kotor, oke, mungkin cukup di sini aja sampai di sini aja vlog hari ini vlog sunmorinya, ah kan baru pulang, sampai di sini aja tadi orang mau ngomong apa lupa anjir gara-gara dipanggil. <laughs> udah tadi mikir mau ngomong apa dipanggil jadi lupa jadi cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini nanti next konten gak tahu apa lagi oke ditunggu aja konten-konten selanjutnya ini kayaknya kalau detailing bagus nih cuma detailing dimana detailing oke see you next video